Dolar New Zealand, USD bearish, harga sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Dolar New Zealand, USD sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.65013 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.65682. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212